Beberapa puing roket besar milik China yang jatuh ke bumi pada Sabtu 30 Juli 2022 telah ditemukan di Kalimantan, Indonesia, dan Malaysia. Tahap inti roket seberat 20 ton dari roket March 5B tersebut jatuh kembali ke bumi tanpa kendali menghantam atmosfer di atas Samudra India. Sebagian besar barang roket terbakar saat jatuh, namun Sekitar 20% hingga 40% diperkirakan jatuh ke permukaan bumi. Menurut laporan terbaru, penduduk setempat rupanya menemukan potongan roket di beberapa tempat di sepanjang jalur masuk kembali. Beberapa di antaranya berukuran cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius atau cedera jika jatuh di desa atau kota. Untungnya, jatuhnya puing-puing tersebut tidak melukai siapapun buing Ping tersebut jatuh di Kalimantan, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, ucap Jonathan M.C. World dan pelacak satelit dari pusat astro Harvard, Smithsonian. Menurutnya, tidak ada korban atau kerusakan properti yang dilaporkan, tetapi buing Ping ini jatuh di dekat desa dan beberapa ratus meter dari jalan. Long March 5B diluncurkan pada 24 Juli 2022 untuk mengirimkan modul baru menuju stasiun luar angkasa Tiangong milik China. Tahap inti roket mencapai orbit dengan modul stasiun, kemudian roket ditarik kembali ke bumi oleh gaya tarik atmosfer selama 6 hari berikutnya. Tidak seperti tahap inti roket lain yang diarahkan untuk jatuh dengan aman di lautan atau permukaan yang tidak dipenghuni. Skenario jatuhnya March 5B memang kontroversial dan unik, mengingat potensi cedera dan kerusakan yang ditimbulkannya. Banyak komunitas antariksa mengkritik pejabat luar angkasa Cina karena membiarkan inti March 5B menjadi bongkahan bersas sampah antariksa. Sebelumnya, misi March 5B yang pertama pada Mei 2020 juga berakhir dengan jatuhnya tahap inti roket di sekitar Afrika Barat. Misi kedua April 2021 menyebutkan puing-puing terjatuh di semudera Hindia. Sementara itu, China masih akan meluncurkan misi peluncuran modul lainnya untuk stasiun luar angkasa negaranya pada musim gugur ini. Kemungkinan besar akan ada peristiwa serupa lainnya di masa mendatang. Nah, begitulah penyelesaian singkat terkait puing-puing roket China yang jatuh dan ditemukan di Kalimantan Barat. Selanjutnya,